Aku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlarai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlarai janji kita Mungkin takdir yang meminta Bermusim kita bersama Menyemai ikatan cinta Tak mungkin kasih ku hilang Kukunci hati untukmu Ku genggam kenal Sendagurawan, andanya kau kerinduan itulah jadi penawar. Sungguh ku terharu dan pilu kasihku semai kau abaikan putusnya ikatan cinta. Mungkin ada jodoh kita menangis hati ini ku juga bersimpati hancurnya harapanku maafkan saya kasihmu yang berubah aku pun tahu menyangka itulah alasanmu pergilah saya Rindu di kejauhan Menemani hati yang gelisah Semoga bertemu juga kebahagiaan Telah ku coba meminta kasihmu Biar menjadi ikatan abadi Namun apa daya terlarai janji kita Mungkin takdir yang meminta Namun apa Terlerai janji kita Mungkin takdir yang meminta